Hai semua, jumpa lagi Kali ini aku akan membagikan resep kue yang manis dan legit Cuma tiga bahan, terigu, gula pasir, dan santan bisa jadi kue yang seenak ini Cara buatnya pun sangat gampang Mau tahu gimana cara buatnya? Nonton terus video ini sampai selesai ya Tapi sebelum itu, yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dan tekan tanda loncengnya ya pertama-tama siapkan teflon tuang kurang lebih 105 gram gula pasir kalau suka manis bisa ditambah tapi ini menurut aku udah pas ya manisnya panaskan gula jangan diaduk ya setelah gula agak mencair seperti ini goyang-goyangkan teflon sampai gula semuanya larut kemudian tambahkan 100 ml air panas larutin karamelnya wajib pakai air panas ya kalau pakai air dingin larutnya nanti bakal lama banget biarkan gulanya sampai benar-benar dingin selanjutnya siapkan panci tuang 500 ml santan kental tambahkan setengah sendok teh garam kalau pakai santan instan cair pakainya 3 bungkus ya panaskan santan hingga simmer aja lalu biarkan hingga santan benar-benar dingin Selanjutnya ayak terigu. Di sini aku pakai 140 gram terigu ditambah 20 gram tepung tapioka. Kalau mau pakai tepung terigu semua juga nggak apa-apa ya. Lalu tuang santan yang sudah dingin atau hangat juga nggak apa-apa ke dalam terigu. Aduk hingga tercampur rata. Karena adonannya ini masih ada yang bergerindil Sebaiknya disaring Biar benar-benar halus Setelah adonan halus seperti ini Ambil wadah lain Pisahkan Sepertiga bagian adonan Untuk lapisan atasnya Lalu bagian adonan yang banyak Tuang ke dalamnya Larutan karamel Yang sudah dingin tadi lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian ambil adonan untuk lapisan atasnya tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir aduk hingga gulanya larut. Di sini aku sudah siapin loyang ukuran 20x8 dan tingginya 5 cm. Tuang adonan karamel ke dalam loyang. Oh iya, loyangnya ini sudah aku olesi minyak dan dialasi dengan plastik ya biar gampang keluarinnya kemudian kukus kurang lebih 15 menit atau hingga bagian karamelnya ini padat nah ini sudah padat ya kita tuang lapisan putihnya pelan-pelan saja lanjut kukus kurang lebih 30 menit atau hingga kuenya matang setelah matang angkat lalu biarkan hingga benar-benar dingin Kuenya ini udah benar-benar dingin ya, udah aku masukin kulkas terlebih dahulu. Kalau kuenya udah benar-benar dingin, ngeluarin dari loyang dan potong-potongnya juga enak, nggak gampang hancur. Pisau pemotong kuenya jangan lupa dilapisi plastik ya, biar gampang motongnya nggak lengket. walaupun bahannya sederhana banget tapi beneran kue ini rasanya enak banget kalian wajib coba sekian dulu video resep kali ini semoga suka dan bermanfaat sekali lagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe tekan tanda loncengnya like dan komentarnya ya sampai jumpa di video-video selanjutnya